Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian jumpa lagi dengan studio 71 channel studio 71 kali ini saya mengajak teman-teman nah, meneropong langit tapi tanpa teleskop <tuh> baik teman-teman ini tampaknya ada gugusan benda langit. Coba kita perhatikan cara saya melihat benda langit tanpa teleskop. <tuh> Yang jelas, pakai Google Ad ya, teman-teman. Ya, nah ini ternyata sebuah galaksi teman, -teman ya ciri-ciri galaksi adalah gugusan benda langit yang berputar memutari titik pusatnya yakni sebuah bintang kita zoom lebih besar lagi oh, cukup silu ya teman-teman nah, ini Oke, benar-benar foto cahaya yang difoto, teman-teman ya. Ini galaksi Andromeda, teman-teman. Ini galaksi tetangga kita. Oke, kita geser. Kita cari yang lain. Di sini ada kecil, Tambahnya juga gugusan. Coba kita zoom, mudah-mudahan bisa, bisa, teman-teman. Kita zoom lagi. Nah, tampaknya sudah ditandai oleh NASA, itu teman-teman. Berarti sudah diselidiki oleh mereka. Nah, ini nebula, teman-teman ya. Itu sering disingkat NGC. Jadi teman-teman, nah, mereka juga sudah menyelidiki, ditambahi teleskop mereka dengan nggak tahu cermin apa sehingga mengetahui detail dari seperti abu itu ternyata seperti ini. Nah, sangat indah ya teman-teman. Inilah kolong langit kita yang ternyata sangat indah teman-teman Jadi Google Earth ini kerjasama dengan uh, hasil kerja NASA gitu teman-teman Kita kecilkan tampilannya kita cari kita jelajahi lagi langit Belahan langit yang lain Kita geser pelan-pelan teman-teman santai saja karena malam ini malam minggu tapi hujan <tuh> <tuh> <tuh> itu ada bintang kuning oke kita rapikan dulu kita uh, saya senang nyari yang gugusan benda langit gugusan benda langit teman-teman karena saya harus melihat sendiri benar tidak ada banyak galaksi dan banyak NGC karena benda langitnya jelas miliaran ya teman-teman ya nah, cuman apa bener ada galaksi selain galaksi kita ternyata tadi benar ada Andromeda sudah ketemu satu ini ada gugusan teman-teman Nah, tapi tidak ada bintang di tengah-tengahnya ini juga sudah ditandai oleh NASA teleskopnya sudah diberi filter lain sehingga so, ya. nah sangat indah ternyata yang kayak debu itu sangat indah cahayanya teman-teman itu warna apa ya keunguan teman-temannya Luar biasa, subhanallah. Betapa besarnya Tuhan kita, no, spana, wata, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong langitnya sungguh-sungguh luas sekali, teman-teman. Kemudian, nah ini itu yang kayak payung itu hanya pantulan dari kutub Bumi, ya teman-teman, karena sadrid NASA itu mengitari Bumi sambil mudret motret ini bintang yang cukup kuat cahayanya dan intinya berupa kekuning-kuningan seperti matahari Oke kita kecilkan lagi teman-teman nah itu tampak kotak-kotak teman-teman ya langitnya tampak kotak-kotak ini ada gugusan lagi Nah, tampak kotak-kotak itu hanya efek dari cermin teleskopnya teman-teman Bukan berarti langitnya kotak-kotak terlihat mata tidak Apisan langit itu tidak bisa dilihat oleh mata karena nanggok Ini Ini nah Ternyata oh, sangat silu ya teman-teman silu ya Berarti benar-benar cahaya bukan benda yang dilukis. Oke, okay. kita kecilkan lagi. Kita geser. Oh, ini ada bintang. Coba kita zoom. Hmm, kuning ternyata teman-teman. Bukan tampak luminan dari tadi ya. Kalau dari kejauhan ya teman-teman cuman cerahnya, nah cerahnya tapi ternyata sudah dibesarkan kuning gitu teman-teman, nah zoom gunung tampilannya. Nah ini kotak-kotak ini bukan berarti wah lambatnya kota kotak-kotak bukan itu efek dari cermin ya teman-teman cermin teleskop. Ini kita lihat, kita geser lagi. Nah itu tambahnya juga ada gugusan. Kita ini bintang putih. Coba kita lihat dulu, bintang kok putih banget. Ini juga sudah ditandai oleh NASA. Lihat ada kotak ini kaca cermin. Karena teleskop. Nah, sangat putih itu intinya, teman-teman. Bukan kuning tepi tadi. Kemudian kita geser lagi nah kita sudah satu putaran itu ketemuan di medan lagi teman-teman baik kita geser ke sisi lainnya sisi langit yang lainnya teman-teman nah, ini garis-garis itu juga pengaruh lensa telescope ya teman-teman bukan langitnya garis-garis itu bukan itu teman-teman nah disini ya ternyata lebih indah teman-teman tampilannya bintangnya malah warna-warni teman-teman ada biru, ada merah ada kuning ada putih ada lumilan teman-teman coba kita besarkan teman-teman ini sini ya teman-teman nah sini ya nah sini kan nah, itu cahaya teman-teman dan nah, kita kecilkan lagi, nah itu garis-garis itu itu pengaruh cermin teleskop ini apa ini coba, sudah nah, kita saja aja cuma sebelahnya aja, nah, ini kok ditandai tanda ini NASA ada apa? Hanya biru, putih, intinya tapi cahanya biru Mungkin dipelajari dan intensitas cahanya nah. Oke, okay. okay. Ada bintang merah, kuning, biru Subhanallah Sungguh indah ciptaan Tuhan kita Allah SWT Bintang kuning, merah, biru, atau wangi saya pindah teman-teman kalau teman-teman penasaran silahkan beli teleskop ya yang sudah punya uang ya tapi yang deket stasiun teropong bintang ya silahkan berkunjung Tuh. kalau saya jauh teman-teman makanya saya ajak teman-teman nah ini bintang kuning Nah, menggunakan cara yang murah sebelum mampu beli teleskop bintang ini juga ada bintang putih intinya juga putih silu cukup silu arti kuat sinyalnya, sinarnya sinarnya tak geser nah ini tampilan seperti ini ya yang kita lihat ya, dari bumi yang tan seperti ini teman-teman ya. Setelah kita zoom itu warnanya warna-warni teman-teman. Setelah di zoom dengan teleskop, oke okay, kita belum menemukan gugusan benda langit, belum menemukan gugusan benda langit lagi. Kita geser terus pelan-pelan. ini mohon maaf kadang berhenti itu masalah masalah sinyal internet di sini teman-teman terus kita bisa menjelajah terus ke angkasa lupa tidak ada bulan tidak ada planet saya tidak nyari itu teman-teman kalau nyari itu cepat itu saya nyari gugusan bintang atau benda lain sehingga disebut galaksi atau nebula Coba kita cari yang lainnya Kita cari mudah-mudahan ketemu teman-teman Mudah-mudahan ketemu Itu teman -teman. Mudah Galaxy apa tidak tahu Karena kita zoom hanya sebatas itu Oke kita cari lagi yang lain Ini tambahnya juga ada gugusan Sangat jauh teman-teman ya Nah kita zoom juga cuma segitu Gedenya Kita tidak tahu galaksi Galaxy Panebuna Nah kita geser-geser lagi hmm, Sambil dengerin lagu gitaris jawa ini Nah ini ada bintang kuning cukup terang Mungkin seterang matahari Nah itu juga sepertinya ada gugusan Tapi tidak bisa di zoom hanya nah, sebatas itu, jadi kita tidak tahu apa bunah apa galaksi itu ada bintang putih, coba kita geser-geser lagi nah itu juga ada kegesan, tapi nggak bisa diperbesar lagi lagi, lakut lagi nah kita kembali ke sisi yang warna-warni sisi langit yang warna-warni belum menemukan ini ya teman-teman belum menemukan yang kita cari nah ini ada teman-teman ini ada gegusan teman-teman coba bisa di tidak ya sabar ya Nah, kita zoom Kita geser sedikit nah, Kayaknya Nebula teman-teman Tidak ada bintang di tengah-tengahnya nah, Tidak ada Nebula Ini teman-teman NGC Bukan galaksi NGC Ini Nebula itu gugusan benda langit tapi tidak ada bintang besar di tengahnya nah banyak ya sebenarnya itu ya gugusannya satu dua tiga empat namun kita zoom tidak bisa tampil besar di samping bertaburan bintang warna warni nah ini besar-besar teman-teman ini Nah, ini jelas nebula. ini jelas nebula. Di sampingnya juga yang kecil-kecil ini juga ini juga nah, sabar jelas ini sinyal teman-teman. Sinyal, sinyal ini Nah, ini itu juga ya oh, banget ya. Alur -alur pergerakan alur um, mengutari pusat nebulanya itu juga sangat bagus lukis terlukis bagus Tuh, ini juga nebula Teman-teman karena tidak ada bintang besar di tengahnya ada debu mungkin ya nggak tahu apa debu apa apa nah, jelas bisa mengeluarkan cahaya Nah itu di samping bintang warna-warni ini Itu juga ada gugusan Tapi tidak bisa di zoom Kabar Kita geser-geser lagi Nah coba geser teman-teman ya Aduh lambat sinyal nih teman-teman. <tuh> Nanti kita coba Kita coba warna-warni ya teman-teman ada -teman. merah ada macem macam teman teman itu ada gugusan teman-teman coba kita zoom bisa apa, -apa tidak kita... oke tampaknya ada gugusan sabar sinyalnya ngadat <tuh> beginilah tampilan dari apa ya teman-teman nah setelah kita zoom teman-teman nah ini galaksi teman-teman ini asli galaksi coba teman-teman perhatikan di tengah eh, gugusannya itu ada bintang besar merupakan pusat inti beredarnya benda-benda di sekitarnya mengutarinya itu teman-teman nah di kejauhan sana samping kanannya juga ada nah itu juga kayaknya juga galaksi teman-teman ada karena ada bintang besar ada bintangnya di tengah-tengahnya gitu itu titik galaksi seperti itu dan nah, besar mana galaksi ini dengan galaksi kita bima sakti ya tidak tahu teman-teman tidak -teman. tahu Oke kita cari lagi mudah-mudahan ada ada bintang merah delima tadi sudah lewat. Coba kita cari lagi. Apakah kita menemukan lagi? <tuh> <tuh> Ini nanti ada bintang biru. Sabar ngadat lagi sinyal internetnya. Eh, silakan teman-teman buka Google Earth ya nanti. Eh, cari di menu explore sky sky ya sky ya. atau lihat langit nah itu tampilan tampilkan langit itu <tuh> teman-teman nah ini nah ini ada teman-teman setelah nyadar sinyalnya ini tampaknya ada gugusan mudah-mudahan bisa di zoom ah, subhanallah ternyata benar-benar galaksi teman-teman ini galaksi terbesar kedua gitu ah, andromeda ini dan yang tadi teman-teman gitu, baik teman-teman tampaknya waktunya sudah habis selamat mencoba menjelajah langit dengan google Earth. Tanpa beli teropong bintang, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, semoga bermanfaat.